Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu berkategori sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Sagitarius di bulan Desember tahun 2020. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 ten of sword ataupun 10 pedang secara umum ten of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari dalam diri sendiri mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang kita cintai yang kita percayai serta orang-orang yang berada di sekitar kita yang sangat kita sayangi yang berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang sakitarius di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya akan mendapatkan Penurunan yang dimana mana di sini dikarenakan seorang Sagitarius mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi ataupun orang yang ia percayai di dalam kategori hubungan asmara ataupun di dalam kategori kehidupan. Dan di sini juga menggambarkan seorang Sagitarius akan melakukan suatu pengkhianatan dari dalam diri sendiri yang dimana mana di sini ucapan tidak akan sesuai dengan yang dilakukan. Dan di sini bisa diprediksikan bahwasanya pengkhianatan yang oleh seorang Sagitarius di bulan Desember itu berasal dari seseorang yang ia sayangi ataupun dari pasangannya, dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Sakitarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Sakitarius mendapatkan pengkhianatan di bulan Desember tahun 2020, di mana di sini berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seorang orang tua ataupun seorang sahabat Sagittarius akan memberikan masukan dan motivasi kepada seorang Sagittarius agar bangkit dan melupakan serta move on dari pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan Desember tahun 2020 sehingga di bulan Desember ia akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kesimpulannya adalah Justice Secara umum, Justice itu diartikan keadilan sebab akibat efek dan tanggung jawab dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Sagittarius <tuh> di sini menggambarkan efek dari seorang Sagittarius mendapatkan pengkhianatan di bulan Desember itu mengakibatkan kesehatannya akan menurun yang dimana di sini orang tua ataupun sahabat serta kerabat Sagittarius mendukung seorang Sagittarius agar bangkit dan move on dari pengkhianatan yang ia terima di bulan Desember tahun 2020 yang tujuannya untuk kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu keuangan seorang Sagittarius adalah Five of pentacle ataupun 5 poin. Secara umum five of pentacle itu diartikan perubahan perlu dilakukan dan di sini perlu mengontrol kembali keuangannya pengeluaran serta pendapatannya di bulan Desember tahun 2020 agar keuangannya meningkat dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk keuangan seorang sakit di bulan Desember tahun 2020 keuangannya perlu melakukan suatu perubahan yang dimana mengkontrol pengeluaran pendapatan serta di sini cowok sakit terus baiknya fokus dulu kepada keuangan, yang kehidupannya kemudian membantu orang lain. dikarenakan di sini seorang di bulan Desember dikrediksikan juga seorang Sagitarius suka membantu orang lain, namun keadaan dirinya sedang membutuhkan atau dalam keadaan susah juga. dan di sini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya fokus kepada diri sendiri, kontrol keuangan, barulah membantu orang lain. dan untuk kartu support energinya adalah kenaik opsi secara umumnya kenaik offsol itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Sagitarius perlu melakukan perubahan di dalam kategori keuangan perlu mengontrol kembali keuangannya yang dimana di sini seorang Sagitarius mendapatkan masukan motivasi dari seorang sahabat, kerabat ataupun orang terdekat Sagitarius untuk memperbaiki keuangan di bulan Desember tahun 2020 agar lebih meningkat lagi. Dan jika Kartu the Justice kita gabungkan dengan Kartu Keuangan di disini menggambarkan seorang Sagittarius baiknya fokus kepada diri sendiri, keuangan sendiri yang di disini bisa mengakibatkan atau menyebabkan keuangan yang akan semakin meningkat di bulan Desember yang didukung oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sahabat, kerabat, ataupun saudara Sagittarius sendiri. Dan untuk Kartu Kartu pekerjaan Seorang Sagittarius adalah Seven of one ataupun tujuh token. Secara umum seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri, berusaha menghadapi dengan ide sendiri, berusaha menghadapi semua pekerjaan dengan ide dan kreativitas sendiri dan di sini mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Desember tahun 2020 yang dimana di sini pekerjaan ia lakukan satu persatu. Dan untuk karir pekerjaan, seorang sekretaris di bulan Desember tahun 2020. Karirnya akan mendapatkan peningkatan yang dimana di sini seorang Sagittarius digambarkan melakukan sebuah usaha dengan cara sendiri, ide sendiri, kreativitas sendiri. Sebabkan pengalaman pengkhianatan yang ia terima di bulan Desember yang mengakibatkan kesehatannya menurun dan di sini seorang Sagittarius akan fokus dengan ide dan bekerja dengan tangan sendiri dan di sini juga digambarkan seorang Sagittarius akan banyak mendapatkan kategori karir pekerjaan di bulan Desember yang dimana di sini pekerjaan itu ia lakukan secara sendiri dan pekerjaan itu ia lakukan satu persatu yang menghasilkan kehidupan keuangan serta karirnya akan meningkat di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah of offshore secara umumnya of absurd itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang sagitarius di bulan desember tahun 2020 mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang sagitarius mendapatkan tawaran pekerjaan dan mengerjakan semuanya dengan ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini seorang anak yang merupakan anak sagitarius akan mendukung seorang sagitarius memotivasi serta mendoakan sagitarius agar lebih fokus dan lebih bagus lagi kehidupannya di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan dan jika kartu de jure kita temukan dengan karir pekerjaan seorang sekretaris di sini menggambarkan seorang sekretaris mendapatkan doa dan dukungan dan belajar dari pengalaman yang mengakibatkan seorang sekretaris akan bekerja dengan ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan karir di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu hubungan adalah seven of cup ataupun tujuh piala secara umum seven of cup itu diartikan memiliki keinginan memiliki hasrat untuk memiliki pasangan lebih dari satu memiliki keinginan untuk indikasi orang ketiga memiliki keinginan untuk menghianati pasangan dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2020 ada dua prediksi yang pertama Sagittarius memiliki niat hasrat untuk berkhianat dari pasangan dan memiliki pasangan yang lebih dari satu di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Sagitarius kehidupannya akan meningkat dan disinilah timbul niat untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu dan di sini prediksi yang kedua seorang Sagitarius akan mendapatkan pengkhianatan dari pasangannya yang dimana pasangan memiliki hubungan asmara yang lebih dari satu termasuk Sagitarius sendiri dan di sini juga digambarkan semua itu hanyalah niat dan belum terjadi di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang udah matang ternyata ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius memiliki niat untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu, yang di mana di sini seorang Sagitarius akan diperingati oleh seorang sahabat kerabat ataupun orang tua Sagittarius sendiri. Dan diprediksi yang kedua seorang pasangan ingin memiliki pasangan yang lebih dari satu, ataupun indikasi orang ketiga dalam hubungan asmara di bulan Desember, yang di mana di sini juga seorang pasangan akan diperingatkan oleh seorang orang tua, sahabat ataupun kerabat pasangan Sagitarius sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu warna semara. seorang seorang di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan oleh seorang Sagittarius ingin mendapatkan pasangan yang lebih dari satu mengakibatkan seorang Sagittarius akan tidak fokus kepada pasangan yang berada di depannya saat ini. Dan begitu juga efek yang ditimbulkan oleh seorang pasangan Sagittarius yang ingin memiliki pasangan yang lebih dari satu akan mengakibatkan seorang pasangan akan tidak fokus kepada seorang Sagittarius di bulan Desember tahun 2020.